baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita convert e, suara kita di apa namanya e, di di kita convert suara kita dari suara ya menjadi teks langsung biar cepat nah ini yang sering dilakukan oleh para wartawan agar memper, ah, wartawan sih eh, apa ya ya dan sebagainya lah mungkin eh, bisa editor berita dan lain sebagainya ya penulis berita dan lain sebagainya agar mempercepat kita dalam penulisan Oke baik langsung saja kita ketika membuka laptop eh, ini kalau dengan laptop ya ini nanti saya buatkan juga dengan tutorial menggunakan HP untuk eh, tutorial selanjutnya eh, kemungkinan hampir sama sih ya eh, ini saya menggunakan laptop dulu jadi, eh, yang pertama kita masuk ke aplikasi Google Chrome, klik dua kali. Oke, okay. eh, bagi teman-teman yang belum login ke Gmail, login ke Gmail dulu. Silahkan, kalau yang sudah login ke Gmail, teman-teman eh, pastikan terkoneksi dengan internet ya. Eh, Oke, okay, setelah itu eh, saya sudah di sini, sudah login dengan internet. Eh, di sini saya eh, tandanya kalau udah login, ini ada profilnya, ini ya. Uh, kalau udah login, uh, silahkan ketik, uh, klik titik 9 Setelah itu pilih di sini Docs atau DCS Dokumen dari Google Docs ya, Google Dokumen. Klik Oke. Okay, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Kita langsung pilih yang ini aja ya, langsung yang resume. Oke. Okay, setelah kita uh, pilih resume, klik dua kali. Setelah itu kita coba klik Control A. Delete. Kita nah, gitu, simpel ya. E, kemudian untuk mengatur kita mengatur e, font kita besarkan terlebih dahulu. dengan kita akan tulis 12 ya di sini. E, kemudian e, di sini kita akan buat warnanya. Misalkan, ay, ah, ya, warnanya nih warna biru aja. Oke. E, setelah itu kita udah selesai. Nah, sadem. Saatnya sekarang kita membuat e, alat. Ini ya, membuat alat perekamnya. Caranya gimana? Kita pergi ke alat sini. Di bagian atas ini ada alat. Oke, setelah itu kita bikin di sini. Klik "dikte" ya, engine di ya, Atau atau "control shift". s Oke, kita coba klik. Setelah itu akan muncul sebuah speaker seperti ini, bukan speaker ini namanya mic. Maaf, maaf. ya, klik untuk berbicara. Oke, sekarang kita akan berbicara di sini ya oke okay, saya akan pergi ke bandung besok pagi misalkan seperti itu oke okay, ya Nah, dia akan uh, kecensitifnya akan peka ya kepekaannya akan mengetik uh, sendiri ya nah seperti itu uh, yang penting jaringan kita lancar intinya seperti itu sih oke okay, uh, ini uh, sangat bermanfaat bagi kita ya terutama kita yang males ngetik kita hanya dengan modal berbicara uh, modal angin kita dapat Uh, mengetik sendiri. Nah, ini uh, teknologi super canggih ya saat ini ya. Oke, okay, teman-teman, ini juga bisa di download dokumennya. Caranya uh, kita, kalau untuk mematikan lagi kita token lagi, klik, nah dia akan mati. Oke, okay. uh, token nih caranya teken ya. Setelah itu kita file uh, download bisa atau kita mau kirimkan email atau kita mau bagikan, terserah kita kita bisa. Nah, itulah uh, kecanggihan teknologi teman sekarang. Oke mungkin sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Saya Giri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh